Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita lihat cedukan pertama langsung di sugo camp tentunya video cantik bunda Wesley keceora walaupun jauh endorse tetap kita selalu bahagia dan happy banget ketika melihat idola kesayangan kita masya Allah tersenyum ketawa bahagia alhamdulillah persahabat ya. Tentunya, Bunda Lesti Kejora selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, Masya Allah, kita lihat persahabatnya, tentunya begitu cantik, begitu bercahaya dari raut wajahnya Bunda Lesti Kejora. Masya Allah, dan ini juga tentunya persahabatnya ada informasi dari Bunda Lesti, hati-hati dengan bahan yang berbahaya pada skin care. Tuh, ini langsung ya dihimbau dan diinformasikan oleh Bunda Lesti hati-hati, bahan berbahaya dari skincare, yuk ikuti saran budalese aja nih, untuk para emak-emak leslar, mudah-mudahan ya semakin kompak, untuk selalu mensupport yang terbaik buat idola kita kemudian juga persahabat selanjutnya ada judukan vitamin juga ke keluarga konoha, kali ini abang L, ini lucu banget persahabat Dipinta tentunya gorengannya Langsung kasih Papa dong Masya Allah banget tuh kita lihat nih Ekspresi lucu dari BBL Dan sudah pinter banget ya Papa Bilar minta gorengannya Langsung dikasih Em anak pinter, anak soleh Mudah-mudahan sehat terus buat BBL Dan semoga selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Kita lihat juga persahabat ya begitu banyak Tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya dari akun Firaharta T245 mengatakan Masya Allah anak ganteng pada makan bakwan jadi kepingin merapat membuat juga katanya itu Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari akun satu dua 123 Jarang banget lihat Al-Fatih jalan, duduk, santai, tanpa cemilan. Pasti cemilan terus, selalu dan selalu. Enaknya makanannya nggak pilih-pilih. Tempe goreng oke, okay, bawang oke. Okay. Paling enak sama anak yang doyan makan. Lesti Al-Fatih, Masya Allah. Kemudian juga selanjutnya kita lihat, terus sahabat, cidukan juga untuk keluarga Konoha Ini kabar baik banget ya. Dan pasti ini kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah, leslar kedatangan tamu spesial, Bang John. Dan tentunya kita mendapatkan info juga dari Bang John bahwa Rizky Pilar ini lagi buat PT. Wow, kita makin bangga. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan lancar, sukses apapun yang dilakukan. Dan kita lihat nih persahabat ya. Bang John juga memperlihatkan isi rumah barunya Lesla Begitu cantik, nyaman, dan indah sekali persahabat ya. Dan kita lihat nih, Cidukan. Ada Abang Al-Fatih, Masya Allah nak, emang tentunya selalu bikin warga Konoha rindu Dan pasti yang kangen banget walaupun tidak ketemu sehari Masya Allah banget, tersahabat. sahabat BBL ini ganteng banget, lucu dan sangat menggemaskan Sehat-sehat untuk Leslar Family Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh aku Leslar City Masya Allah terberakallah, rumah anak-anak Saleh dan Salehah di dalamnya cantik banget. Semoga rumah baru kalian bertiga selalu membawa berkah. Amin. Kemudian kita lihat juga persahabat selanjutnya. Di sini ada potret kebersamaan Leslor Family dengan Bang Johni persabesnya. Masya Allah terberakallah, sah sudah bikin PT. Semoga sukses kedepannya. Kita selalu mendukung, selalu mendoakan yang terbaik. Buat Lesti, Rizky Bilar Bismillah persahabat Yuk sama-sama kita mendoakan Mudah-mudahan kedepannya Lancar dan sukses Kita lihat persahabat begitu banyak juga Komentar dan tanggapan yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram ani mengatakan salvo ke abang, bang satai aja bang matanya Tuh persahabat ya, salvo dengan ekspresinya baby L <laughs> Ini cute banget persahabat Dan kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya dari akun Sri Sekatri. Di Disitu mengatakan persahabat, kalau boleh tanya yang mangkuk abang L dan sebelah kanannya itu siapa ya? Pertanyaan juga nih untuk semuanya Itu karyawannya Bang John ya Kita lihat juga tanggapan lain Dari akun Instagram Prionugroho 121398 Masya Allah Sukses terus lesar family Salfok Abang Fateh Tetap siap siaga nih Jangan sampai Papa diminta Om John Katanya itu Emang semua warga konoha dibikin Salfok Dengan ekspresinya BBL Ini Masya Allah dan untuk selanjutnya persahabat, kita lihat cedukan vitamin terbaru dari Papa B Aduh, Masya Allah banget ya Emang selalu saja Paling bisa bikin bahagia warga Konoha Bunda Lesti, kita lihat tuh Masya Allah lagi memakai kerudung hitam Dan untuknya BBL Lagi dikendang oleh Papa Luar biasa, keluarga yang harmonis Keluarga yang sangat romantis Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan apapun segala urusan selalu dimudahkan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 informal sini malam ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.